Setiap tahun antara bulan September dan Desember, ratusan paus biru kerdil berenang melalui parit bawah laut yang sempit, namun sangat dalam antara Timor Leste dan pulau-pulau di sebelah utaranya. Selat wetar yang terletak dekat kota Dili adalah selat yang tersempit dengan lebar sekitar 20 km. Di pantai dekat selat dapat dengan mudah melihat paus biru kerdil saat mereka berenang, terkadang dalam jarak 100 meter. Daerah ini sudah lama dikenal sebagai tempat yang pas untuk melihat aneka fauna laut, termasuk berbagai jenis paus dan lumba-lumba. Tapi baru sekarang, berkat sebuah program pemantauan tahunan, paus biru yang lewat bisa ditemukan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya ya. Dari pemantauan sebelumnya diperkirakan populasi Austral Indonesia berkisar sekitar 700 hingga 1.400 ekor paus biru kerdil. Paus biru pikmi atau kerdil disebut demikian karena mereka adalah yang terkecil dari empat subspesies yang umum dikenal. Namun mereka masih bisa tumbuh hingga 24 meter, beberapa meter lebih pendek dari ukuran paus biru normal yang panjangnya mencapai 30 meter dengan berat hingga 130 ton. Program pemantauan Paus sudah dimulai sejak tahun 2016, menggunakan drone, pesawat, kapal, dan pengamatan dari darat. Operator tur Paus di kawasan setempat juga membantu para ilmuwan terutama dengan informasi penampakan dan gambar Paus. Pada tahun 2020 lalu, program ini juga membentuk sebuah jaringan layang lokal yang mengamati ikan Paus. Pemilik operator wisata bahari Kompas Timor Leste, Mengatakan pantai utara negaranya adalah tempat yang luar biasa untuk melihat paus karena banyak yang melintas di sana. Mengenal lebih dekat Paus Biru sebagai salah satu penghuni laut yang paling menakjubkan adalah sensasi yang menyenangkan. Pertemuan dengan Paus Biru merupakan pengalaman singkat mengesankan yang dapat memperdalam hubungan kita dengan laut. Salah satu hal penting tentang program pemantauan Paus Biru adalah memberikan kesempatan untuk mengamati paus. Apa yang dilihat tahun ini, yang mungkin bakal lebih signifikan adalah tanda-tanda mengkhawatirkan dari beberapa paus yang sangat kekurangan gizi, terutama untuk paus. Sangat normal bagi paus biru untuk kehilangan berat badan selama mereka berada di perairan tropis. Tapi tahun ini mereka terlihat sangat kurus, terutama di tubuh bagian bawah dan di belakang lubang sembur. Pada beberapa paus, tulang rusuk, tulang belakang dan tulang punggung mereka sangat menonjol dan terlihat. Paus-paus itu juga meninggalkan tempat melahirkan dan berkembang biak lebih awal dari biasanya. Dan bukannya melewati perairan Timor Leste dengan cepat, mereka menghabiskan waktu yang tidak biasa untuk makan. Penyebabnya mungkin terkait suhu tinggi permukaan laut, yang tercatat dalam jalur migrasi paus melalui Timor Leste, akibat tren pemanasan laut yang lebih lama. Membutuhkan lebih banyak penelitian yang mencakup pemantauan paus dan perubahan atmosfer laut tropis yang kompleks,